Kita lagi mau mochi skin level up Barang dokter Rocky dan juga Nai Ini dikelilingi rumah pro Jakarta Tadi kita habis apa dok? Mochi nah, lift ya? Mochi. Terus habis sekarang? Sekarang mochi skin level up Mochi skin level up Lihat guys Semakin tirus dan semakin ginjol yang terbaru dan terdepan lah jadi dia emang bisa masuk sampai ke dalam biar langsung kulitnya itu after treatmentnya bisa nanti dilihat kita kan besok foto before after tuh tuh nanti langsung kelihatan tuh before afternya tuh ya tadi kan habis mau cilik tuh langsung kelihatan lebih kecilan kan ini ya lebih fisik lah ngomong bahasanya tuh itu jadi buat klinik Dermapro itu jadi hampir semua treatmentnya itu langsung bisa kerasa hasilnya mm -hmm. sama ya, downtime juga gak lama paling ini merah-merah, nanti setidak kompres juga mm -hmm. sama sakitnya juga gak gimana-gimana ya, ya. Mm -hmm. aman ya, yuk tuh. aman mm -hmm. masih bisa ditoleransi dengan santanya, ayo masih bikin video tuh bakal ngetrend juga nanti buat di-board guys, nah selamat pagi selamat beraktifitas nah buat kalian yang mau perawatan kulit wajah wajib gunain ini ya masker peel off dari teh ayu tingting -Ting. mempercantik diri alias memanjakan diri <laughs> karena kita lagi tahun baru jadi penampilan juga harus bagus semua harus perfect apalagi di belakang kita ada pohon natal ya bu pakaian liburan banget iya di sana juga ini sumpah ya siva semalam asinya kering terus langsung minum lancar asinya dari bunda sarwenda sumpah bun enggak bohong langsung asinya segini dong bisa diperes kata Sifa sampai netes-netes dia makasih banyak ya Bunda pantas Wenda asinya banyak banget ternyata minum ini pelancar asi Sarwenda jus makasih banyak Aruben juga duh ini bagus banget ini harus coba wajib bener -bener. buat semuanya ini bener-bener real lihat nih si doyan Nyusu sampai gemuk sekarang nih karena ASI bundanya alhamdulillah banyak. Terima kasih anti Wenda Om Ruben. Selamat pagi Embu. Selamat pagi Embem. Pipinya udah mulai embem. Asik, dia lagi keasikan nih. Aduh, abis kekenyangan. ASI bundanya udah banyak. Ya, gara Selamat pagi Embu. Selamat pagi embem, pipinya udah mulai embem, asik, dia lagi keasikan nih, aduh abis kekenyangan asih bundanya udah banyak Ya, gara-gara minum pelancar asinya bunda Sarwenda nih, jadi anteng banget, asih bundanya banyak sekali tuh Dia kalau abis mimi susu banyak gini nih langsung, asik, nyantai aja ya nak ya Pagi-pagi bangun, nah lari pagi, nah <tuk tangan> bentar lagi jemur ya, terus mandi ya, nak. Ya Allah, pipinya Lola -lola -lola -lola. Ya. ini kita sudah ada di Ermapro. mau oh, perawatan sebelum liburan panjang. Pokoknya uh, dua minggu ini perawatan di sini sebelum liburan. Ada Ayu oh, juga di sana. Kayak ayah aja, tahun, <laughs> ayah lihat bede banget ayah. <laughs> ayah bede banget ya. Wah oh, pagi. Dani oh, pagi. pagi pagi. Uh. Ayah duluan ibu. <laughs> Selamat pagi dokter Rocky. Ya Allah Mulet mulu kamu Tadi kita sayang mulut kamu Pagi-pagi sudah di DMA Pro Sebelum pada liburan dokter-dokternya yang mau nata, yang mau tahun baru, ibu kemari pada sama ayah sama ayu perawatan dulu sebelum liburan panjang. Dokter Tata pagi-pagi nih udah diganggu Engga. Engga perawatan ya allah iya cokup, kan bunda, mau ya. liburan ya dok iya. kita mau liburan Biar ya glowing, ya. <laughs> glowing. Hmm pulang ke Eropa kesini lagi dong. Bukan main iya, dong. Iya, iya, Sebelum ke Eropa kemari dulu. Pulang iya, dari iya, Eropa kemari lagi. Iya <laughs> dong. Pastinya. Pasti dong. Ya, lu iya, Aku dingin nih dikit aja ya. Iya, gua, apa apa, ya, apa, -apa kan? dingin ini, Dok? Aku pengen tengok iya. deh biar udah ini Nah, hari ini diapain, Dok? Hari ini kita mau mochi chili sendinja, hmm, terus mau cujolai sama mochi lu buat leher. Hmm. Itu sama, intus ya. Kemarin Ayah bilang kenceng banget, Bu. Dia oh, gak terima, jadi ceritanya karena oh, udah kemarin lagi jagain hmm. Semerah. Eh, jagain Turki ya, yang lagi sehat. sakit. Iya, hmm. langsung kelihatan. Nanti ya, hmm. kita tunjukin hasilnya. Sangat hmm. masih bisa, megang HP kan? Ya. Eh, tidak, tidak sakit. sakit. Oke, okay, tadi dulu nih. Eh? Oh. Sekarang sebelah kiri ya, udah mm. kelihatan kan? Udah langsung kelihatan. Ini, beda. Cuma beda kecil. Bahkan. Wow. Wow. Akasih, wow. Dokter. Wow. <laughs> wow. Wow. Wow. Kan, wow. <laughs> tata terima kasih yeah, banyak. Selamat nama, liburan, bunda. selamat Natal dikit lagi. Yeah, selamat tahun baru juga yeah, Selamat tahun baru. Pada. ya Allah banyak buat yang pada mau liburan. Yeah. Yeah. mau ciri namanya. Nih langsung lifting. Nih banyak yang nanya sama saya dok, yeah. ibu mukanya gini banget kan dok? Iya yeah, dok. katanya ibu Mahal banget sih bu di sana di Dermafro Enggak, banyak ya dok banyak. banyak ininya Bisesuai gitu kan disesuaikan, baca nah. nggak usah takut dan katanya sakit apa enggak nah ini lihat ibu aja masih aktif hmm. ibu ya. oh, gitu. aja masih bisa instastory juga masih bisa instagraman hmm. aman kalau mau nirus ya udah ke Dermafro tuh ya biar kayak kakaknya aja <laughs> Gak si Ayu, Ting-Ting nah, kan? tingting. si Ayu, Ting -Ting. Si Ayu, nih. Si Ayu ya. nih Jadi tadi langsung kelihatan gitu hmm. bedanya, di kanan With you, I with me like cats and a you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.